Seorang muslimah yang sudah menikah dan punya anak, ia meninggalkan kewajibannya di rumah atas ridho keluarganya. Bagaimana penjelasannya, Pak Ustadz? <tik> Tidak boleh perempuan keluar rumah kecuali dengan mahram, baik sudah nikah maupun belum menikah. Adapun yang sudah menikah. Berubah izinnya Dari ayah Dari abang Dari atuk Dari adik Dari wali Kepada laki Itu saja bedanya Yang sebelumnya dia minta izin ke walinya Wali pertama ayah Wali kedua atuk Wali ketiga abang Wali keempat adik laki-laki Wali kelima abang ayah Wali keenam adik ayah Setelah itu berpindah per waliannya ke suami maka dia izin suami la kuntu amiran ahadan ala ayas juda ala ahadin seandainya boleh manusia ini bersujud kepada manusia maka kuperintahkan istri bersujud pada suami bolehkah istri bersujud ke suami tak boleh seandainya boleh tapi tak boleh kepengiriannya untuk mukim di suatu tempat aktivitasnya sebagai relawan Mukimnya di pesantren, tempatnya insya Allah aman. Istrinya mau jadi relawan di tempat bencana alam. Nanti di sana kami tinggal di pesantren, bang. Insya Allah aman. Kau pergi sama siapa? Sama orang-orang kawan dinas Ini udah macam-macam saudara kandung udah. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam pengakuan orang yang bininya berselingkuh tak boleh sebut nama dan kode etik saya mengantar ke airport Pak Ustadz saya titipkan ke dia tolong jaga istriku ya Pak tangkingkan udah macam keluarganya saya ke rumah dia dia ke rumah saya Udah macam kami anggap ayah kami, Pak Ustad. Ke dia pula, kutitipkan titipkan biniku. Macam menitipkan kambing ke Serigala Lapar. Waktu kau katakan, kutitipkan titipkan istriku ya, dia bilang iya, Meniti dia, eh, dia menengok bini kau. Kok bisa tak ada cemburu? Perempuan itu bolehkah bekerja di luar rumah? Ada perempuan namanya Asma. Asma membawa makanan kambing dijunjungnya di kepalanya lewat nabi. Nabi mengantarkan Asma balik ke rumah. Itulah dalil orang yang mengatakan perempuan boleh bekerja, beraktivitas di luar rumah dengan syarat dan ketentuan berlaku. Adapun orang yang harga mati, tak boleh bininya keluar, tak boleh belanja, mengantar teh manis pun tak boleh. Tak pernah istri saya mengantar teh manis ke tamu. Saya mau teh manis, saya menuangkan. Kok bisa kalian biarkan bini kalian menuangkan teh tamu tuh menengok muka bini kalian? Kok tak cemburu kalian? Berarti urat cemburu kalian udah putus. Kalian ngambil dari dapur, menuangkan ke Istrinya mana? Kau pula-kau tanya bini-bini aku. Bini kau kan tak ada bertanya. Bisa pula pajang bini di ruang. Tak, pergi kalian ke rumah saya, tak ada gambar bini. Gambar Masjidil Aqsa. Bisa pula pajang gambar bini, tak bertudung. Cantik juga bini kau. ya? Tak mendidih darah kalian. waqarna fi buyuti kudna, menetaplah kamu di rumah wahai perempuan di tarim ustaz sama pernah ke tarim? belum, di tarim itu ustaz tempat habib umar bin hafiz darul mustafa rubat tarim al ahqab tempat buaya. yahya perempuan di sana keluar cuma dua kali pak ustaz, yang pertama nikah yang kedua mati lain daripada itu dia dia yang keluar, dia yang belanja, menjaga perempuan. Saya tidak termasuk yang sangat ketat, tapi saya juga tidak setuju yang terlalu longgar. Karena semua berawal perselingkuhan dan berikut-berikut-berikutnya, berawal dari longgar. Maka saya boleh perempuan itu beraktivitas dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yang pertama, La tabar rajna tabar rujal jahiliyatil ula Jangan bersolek-solek jahiliyah. Ini karena perempuan ini kalau di rumah Dia macam mak lampir Pas keluar rumah macam artis Jadi dia bersolek itu untuk laki orang Bukan untuk laki dia Perempuan itu bersolek untuk laki dia atau untuk orang lain lakinya. Untuk lakinya Bukan untuk laki orang Sekarang di rumah Yang kedua dia tidak boleh keluar rumah kalau tidak dengan mahram. Imam Nawawi dari kalangan mazhab Syafi'i penulis kitab ini membolehkan perempuan keluar kalau aman. Aman. Satu kloter 30, 300 orang ada di situ perempuan-perempuan yang amanah boleh. Yang ketiga, layakluan no luan, tidak berdua-duaan, satu kantor berdua dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore berdua makan sama, berawal dari curhat, ngobrol, muncul nyaman, tenang, no freelance, tidak ada makan siang yang gratis. Nah, Na berapa banyak perselingkuhan yang luar biasa yang keempat? Tak boleh bersolek, tak boleh musafir tanpa mahram, tak boleh berdua-duaan. Yang keempat, mesti izin suami. Dan suami itu mengasihi izin, memang betul-betul izin. Kasih izin ya, Bang? Kalau tak izin, kau nanti Abang tu pula ketakutan. Nama abang tu takwa, takut istri tua. Nah, Jadi kalau cukup syarat. Yang kelima, tidak meninggalkan kewajibannya sebagai seorang istri. Untuk suami sudah, untuk rumah sudah, anak-anak sudah, bang, ekonomi kita ini sulit. Izinkan aku sebentar, ada urusan, tapi tetap ku jaga kehormatan ini. Untuk membantu kita, supaya jangan sampai kita terlilit utang. Iyalah, abangnya terlalu cemburu kali, nanti abang cepat mati.